Paru-paru 20 juta, jantung 100 juta, hati 60 juta, ginjal 2, 40 juta Total kira-kira 20 tek kalau kita jual semua nih Asik kita kayak Ryan deh ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan bahagia Di dunia dan juga akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke di sini ada sebaru kesan daripada kawan sekali sekalian itu Animasi nopal channelnya Dan di sini video kisah kuyang jalan langsung saja guys Kita play videonya Let's go Sisi please. Sisi please. Oh. Oke. Okay. Sip, sudah kekunci semua. Akhirnya aku bisa ngekuyang dengan aman malam ini tanpa was-was takut digerebek warga. Hm? Oke, okay, waktunya baca mantra. Sing bereng bendem kentut brekap kepot kapret kapret kapret kapret. -kapret. <laughs> sekarang saatnya makan iya <tell> hantu kuyang ya ceritanya ini hantu kuyang anak <tell> warga <tell> <tell> <tell> nah, tunggu dulu <tell> bawa ayam kayaknya asalnya dari rumah itu deh <tell> fix ga salah lagi nih kayaknya di rumah itu ada hewan ternaknya deh <tell> let's go Bang, bang, bang! Abang. abang, aku nemu kuyang di kamar Katie nih bang. Katie kesakitan bujurnya digigitin kuyang. Eh kuyang? Ngapain lo gigit bujur gitu? Spesial gigit bujur Katie di sini itu cuma aku, oi. Please, lepasin aku. Aku janji gak bakal gigit bujur kalian. A Aku tadi cuma mau cari makan ternak warga <laughs> Please, aku gak bakal kesini lagi Tolong lepasin aku dong Tolong Enggak, enggak, enggak, Enak aja Kamu udah gigit bujur Berarti kamu harus membayar ini semua Kamu Waduh. tahu kan apa yang aku maksud Enggak mm, tahu bang Nih, paru-paru 20 juta Jantung 100 juta <laughs> Hati 60 juta dua 2, 40 juta Total kira-kira 20 teh Kalau kita jual semua nih asik kita kayak raya deh <laughs> Tolong jangan ambil organku Iya juga ya <laughs> Kembalikan aku ke tubuhku Please kembalikan Aku janji gak bakal kesini lagi Kasianin aku bang Kasianin aku wanita kecil Aku janji gak bakal kesini lagi Tolong aku Minggu depan aku mau nikah <laughs> uh, Kasian uh, Kasian juga ya Uh, ya udah deh, kamu mau kita kembali ke tubuhmu? Kan I iya, Bang. Iya, <laughs> kembalikan aku ke tubuhku, Bang. Uh, boleh aja sih, asalkan... asalkan apa, Bang? Akan aku penuhi semua permintaan abang. Apapun itu, apapun asalkan ya tubuh kamu sendiri yang datang ke sini. <laughs> gimana, gimana? Mudah dong, tinggal dateng, ambil kepalanya, pasang deh. Masalahnya, kuncinya banyak banget kasihan Oh, ceritanya nggak bisa pulang dia, ya Allah kasihan gitu Oke okay guys, itulah tadi kisah Kuyang daripada animasi nopal so Itu memang kocak banget kalau menurut saya Dan ya terungkap sekarang guys bahwasanya si Kuyang itu nggak bisa balik Karena kenapa? Karena ngunci pintunya itu banyak banget Dan Cinopal minta, eh kan tubuhnya itu ngambil kuyangnya sendiri gitu, organnya gitu, kepalanya gitu, ya enggak bisa. <laughs> Ada aja ya. Oke, okay. so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga animasi novel. Jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa juga untuk melakukan kebaikan walau sebesar biji sawi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.